Berdengung. Pedang Tian Kue Raksasa terlempar dan mengarahkan ujungnya ke Yin Ziping. Ye Chen mengikuti pedang itu dengan erat dengan face Virtual Shadow miliknya. Mengertakan gigi, Yin Ziping sadar bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menyerang Ye Chen. Pedang itu akan mengenainya jika menerapkan skill Tunde Sabre sekarang. Yin Ziping memutuskan untuk melepaskan keterampilan itu setelah pertimbangan dan mundur dengan tiba-tiba. Melolong. Ye Chen menerapkan keterampilan bisu resel dan melesat ke arah Yin Ziping. Kamu meminta kematian, Yin Ziping mendengus dan mengayunkan pedangnya. Siapa yang akan mati? Belum diputuskan, Ye Chen mencibir dan menghindari pedang itu. Giliran saya, sambil berteriak, dia meninju Yin Ziping ke belakang. Melolong. Melolong. Melolong. Melolong. Geraman terdengar setiap kali Ye Chen bergerak. Dia bertarung seperti binatang buas dengan semua persendiannya sebagai senjata. Strategi pertempuran ini lagi, saat keheranan meningkat, para penonton tahu betapa kuat dan anehnya kemampuan bertarung jarak dekat. Betapa hebatnya pertarungan jarak dekat itu! Immortal Daoxuan juga mengungkapkan keterkejutannya. Bocah itu hanya mencapai tingkat kedelapan dari tahap kondensasi Ki, tetapi memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat. Dia tidak sederhana, angin tanpa jejak sangat terkejut. —Nak, kamu mengejutkanku! — Cusuan menyaksikan dengan mata menyala-nyala. —Ah! Teriakan Yin Ziping berlanjut di peron. Acak-acakan, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Yin Ziping, seorang pria yang sombong, tidak pernah menganggap Ye Chen setara dengannya, dan hanya berpikir bahwa murid lain melebih-lebihkan kemampuan Ye Chen, meskipun mendengar keterampilan bertarung jarak dekat Ye Chen yang tak terkalahkan. Sampai sekarang, dia menyadari komentar tentang Ye Chen itu benar. Engah! Engah! Engah! Darah dipompa dari mulut Yin Ziping. Meskipun seorang kultivator pada tahap yang sebenarnya, dia tidak dapat menahan serangan keras terus-menerus. Ye Chen lebih lama lagi telapak tangan dan jejak kaki menutupi seluruh tubuhnya. Di gugusan awan, Zhao Zijing, Master Yin Ziping, merasa cemas karena murid utama kesayangannya terluka parah. Jaga jarak dengannya, Zhao Zijing mengirim pesan kepada Yin Ziping, yang kekalahannya oleh seorang kultivator pada tahap kondensasi Ki akan memalukan. Um, Immortal Daoxuan menangkap pesan Zhao Zijing dan melihatnya sekilas, menggeram, hanya sekali. Yin Xiping mundur dengan cepat setelah menderita beberapa kilogram dan menjauh dari Ye Chen. Bisakah kamu melarikan diri? Tanpa mengejar, Ye Chen memasukkan semua energi spiritualnya di tangan kanannya dengan gemuruh guntur. Rangan rendah naga bisa terdengar sebelum serangannya. Naga Kang. Saat raungannya muncul, dia membuang telapak tangannya. Melolong. Bayangan naga emas virtual dengan energi virtual yang deras mengalir ke Yin Xiping. Apa? Dia menatap bayangan itu dengan tak percaya, tidak mampu menghadapi energi yang menggelinding seperti naga ganas yang nyata. Apa, mistik itu, keheranan memenuhi medan pertempuran. Sangat luar biasa. Dia bertarung denganku tanpa semua energi spiritualnya hari itu. Tertegun, Ki Yue tidak pernah berharap Ye Chen bisa menerapkan keterampilan yang begitu kuat. Murid lain yang berada di peringkat 10 besar terkejut, karena mereka mungkin tidak dapat menangani serangan yang begitu keras. Khususnya Jiang Hao dan San, wajah keduanya bengkok. Bahkan tetua sekte di gugusan awan tercengang. Sayang sekali aku tidak menganggapnya sebagai muridku. Zong Lao Dao dari puncak Tianyang menutupi dadanya lagi gehong Hong dan Immortal King yang tampak cemberut! Saudari bela diri Junior, kamu berpandangan cepat! Immortal Daoxuan memuji, para murid di sekolah luar jarang bisa mempertahankan mistik yang kuat! Jujur, aku terkejut! Cu terkekeh karena kemampuan Ye Chen jauh melampaui harapannya! 192! Di peron, Yin Ziping dipukuli dari jauh dan batuk darah dengan tulang dan meridian yang retak! Akhiri hidupmu saat kau lemah! Ye Chen menyerbu ke arah Yin Ziping! Dia meraih salah satu kaki Yin Ziping pandangan semua orang sesaat sebelum Yin Ziping mendarat. Banyak murid menutupi mata mereka, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bang! Ye Chen mengayunkan Yin Ziping untuk satu lingkaran dan melemparkannya ke platform yang keras, meninggalkan lubang berbentuk manusia di sana. Engah! Yin Ziping memuntahkan darah dengan liar termasuk beberapa jaringan hati, dengan organ yang terlantar. Kamu membayar harga untuk berkomplot melawanku! Berteriak, Ye Chen mengacungkannya lagi dan melemparkannya ke peron. Kamu harus mati karena menyakiti keluargaku. Kamu pantas mati karena memutar fakta. Kamu mati karena menganiaya orang lain. Saat Ye Chen mengucapkan setiap kalimat, dia menjatuhkan Yin Siping ke peron. Bang! Bang! Bang! Kehebohan terdengar di seluruh pavilion Qian Kun. Hati para penonton berdebar dengan setiap suara. Jika murid lain bertarung dengan Ye Chen hari ini, mereka pasti kehilangan nyawa. Betapa bencinya itu. Semua orang kagum dengan tontonan berdarah itu. Bahkan cusuan jatuh kesurupan. Tak disangka, Ye Chen yang tampan dan langsing ternyata begitu garang. Bocah, berhenti, teriakan Zhao Zijing membangunkan semua orang. Yin Ziping akan mati jika pertarungan dilanjutkan. Cukup, immortal Daoxuan berteriak kaget, adalah malah praktiknya jika Yin Ziping kehilangan nyawanya. Bang! Ye Chen akhirnya berhenti dengan mudah dan bersemangat. Yin Ziping berbaring di lubang tanpa pingsan, dan menatap Ye Chen dengan heran, darah berceceran dari mulutnya. Dia ingin bergerak, tetapi semua tulang dan meridiannya patah. Dia harus beristirahat di tempat tidur selama beberapa bulan untuk pulih, tanpa kesempatan untuk mengikuti Repeshach, apalagi sekolah dalam. Itulah harga yang harus kamu bayar karena menyakiti keluargaku. Ye Chen menjawab dengan kasar. Dia pasti telah membunuh Yin Ziping, jika Immortal Daok tidak mencegahnya hari ini. Yin Ziping dibawa pergi dari peron, diikuti oleh Zhao Zijing, yang tidak mau menonton kompetisi lagi karena kekalahan muridnya. Ye Chen menang. Saat suara keras Immortal Daok terdengar, Ye Chen terhuyung keluar dari platform di depan semua penonton. Semua orang masih tenggelam dalam pertarungan yang mendebarkan. Kemajuan Ye Chen tidak dapat dihentikan dan dia akan menjadi keajaiban apakah dia bisa masuk sekolah dalam atau tidak. Nak, kamu terlalu kasar. Cusuan menghela nafas di gugusan awan. Ye Chen menatap ke langit dan terbatuk-batuk, aku tidak menyangkal bahwa aku sedikit marah hari ini. Cusuan menggosok alisnya tanpa berkata-kata. Dia menyadari bahwa Ye Chen akan menjadi sakit kepalanya jika menjadikannya sebagai muridnya dan sekolah dalam akan kacau balau di masa depan. Saat pertarungan antara Ye Chen dan Yin Ziping selesai, putaran pertama kompetisi berakhir. Separuh dari peserta berkesempatan untuk mengikuti repechage dan pemenang akan melanjutkan turnamen berikutnya. Babak kedua dimulai. Ketika Immortal Daoxuan berbicara, kompas raksasa yang mengkilap itu berguling dan mengeluarkan dua kilatan spiritual. Bersinar dua tempat satu demi satu. brengsek Kutukan keras muncul di bawah peron. Yang bersumpah adalah Xionger. Salah satu murid terpilih adalah Jiang Hao, murid garis lurus peringkat pertama di puncak renyang. Yang lainnya adalah Ye Chen. 193. Kotoran, kutukan Sionger menyebar kemana-mana. Semua orang menjentikkan pandangan bersimpati pada Ye Chen. Setelah pertarungan sengit dengan Yin Ziping, Ye Chen menjadi lemah, meski menang. Jiang Hao tidak mengkonsumsi terlalu banyak energi dan menang dengan mudah dalam pertarungan pertamanya. Selain itu, kemampuannya menyamai Yin Ziping. Yang sedang berkata, Ye Chen akan memiliki pertempuran yang sulit. Jiang Hao melompat ke peron dan melemparkan pandangan mengejek ke arah Ye Chen. Pergilah ke Repeshach, murid lain dari puncak renyang tersenyum mengerikan dan memaki Ye Chen. Kamu berani sombong, murid dari puncak diang mencemooh Pergi ke peron jika kamu berani. Murid-murid yang memelihara kebencian terhadap Ye Chen mengutuk tanpa henti. Ye Chen terlalu lemah untuk bertarung lagi. Diskusi naik dan turun di bawah platform. Betapa sialnya dia, dia bertemu dengan dua murid garis lurus secara berurutan. Di gugusan awan, Chusuan menggosok alisnya, dan tidak pernah menyangka Ye Chen akan bertarung dengan murid garis lain tanpa istirahat. Nak, menyerahlah. Pergi ke Repeshach. Dengan enggan, Chusuan mengirim pesan kepada Ye Chen. Namun, dia berdiri dan melompat ke peron. Apa yang salah? Dia terus bertarung. Apakah kamu buta? Dia sudah pergi ke sana. Terlalu, liar. Ye Chen memasukkan satu inti pengisian bahan bakar ke dalam mulutnya. Kamu pikir aku akan memberimu waktu untuk pulih? Jiang Hao tersenyum dingin dan mengaitkan tangannya. Immortal Daoxuan menggelengkan kepalanya karena kekecewaannya terhadap Jiang Hao, sebagai murid garis pertama dari puncak renyang, kamu memanfaatkan keadaan berbahaya orang lain dan tidak berani bertarung dengan seorang murid pada tahap kondensasi qi secara adil. Anda tidak mampu menjadi seorang kultivator yang kuat dan kurang memiliki keyakinan akan kemenangan. Petik 2. Ledakan. Ye Chen dipukul mundur. Masih lemah setelah pertarungan berdarah, dia tidak sekuat Jiang Hao. Aku bisa mengalahkannya setelah kelemahanku memudar. Memegang keyakinan dalam pikiran, Ye Chen mengelak dengan face virtual shadow dan menghindari konfrontasi Jiang Hao. Jika lawan Ye Chen adalah Yue atau Huoteng, dia pasti sudah menyerah. Namun, persaingannya adalah Jiang Hao. Ye Chen tidak akan menyerah bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Dia masih memiliki kesempatan untuk repeshach jika dia dipukuli. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali para murid dari puncak diang, puncak renyang atau balai regulasi. Engah! Dia batuk darah setelah ditumbuk oleh Jiang Hao. Ye Chen, berapa lama kamu akan menghindar? Mencibir, Jiang Hao menyerbu ke arah Ye Chen tanpa memberinya waktu untuk memulihkan diri. Ye Chen merunduk dengan mistik diam-diam. Jiang Hao menjadi lebih ganas dan mengaitkan tangannya untuk menerapkan mistik yang mirip dengan pertahanan pedang Yin Siping. Dentang. Dentang. Dentang. Semua bayangan pedang bersiul bertitik berkumpul di langit dan melesat ke arah Ye Chen, saat Jiang Hao melambaikan tangannya. Ye Chen tidak menggunakan formasi pedang tiangang untuk menangkal. Jika demikian, dia akan dibatasi oleh Jiang Hao dan menghadapi mistik terus-menerus. Dia menyadari bahwa Jiang Hao memaksanya untuk bertarung. 194. Ye Chen tidak terjebak dan memilih untuk menghindar dengan ves virtual sado pada tingkat tercepat sejak saat itu, banyak bayangan mengikutinya. Engah. Engah. Engah. Bayangan pedang terbang meninggalkan luka berdarah padanya satu demi satu. Jubah putihnya memerah oleh darahnya. Pembatasan angin. Jiang Hao menerapkan mistik lagi. Swash. Rantai besi bergemerincing. Angin menggeram dan membentuk beberapa rantai yang melilit Ye Chen. Merusak. Ye Chen berteriak dan mundur. Energi vital yang bergulir di dalam tubuhnya menghancurkan rantai. Jari matahari terbenam, Jiang Hao berlari ke arahnya dan membuat lubang berdarah di dadanya. Kamu akan mati ketika aku pulih. Terluka serius, Ye Chen mondar-mandir kembali ke bebek. Bisakah kamu melarikan diri? Jiang Hao menyeringai kasar dan menjatuhkan telapak tangannya. Brengsek. Ye Chen bersumpah diam-diam dan menempatkan pedang Tian Kue di depan dirinya untuk menangkis serangan Jiang Hao. Bang! Pedang berdengung saat Jiang Hao memukulnya. Didorong oleh keterkejutan, Ye Chen mundur dan memuntahkan darah sambil terkena energi pedang Jiang Hao. Dasar! Xiong'er bergegas keluar dan mengutuk keras dengan tangan di pinggangnya seperti perawan. Dia tidak bisa pergi ke peron untuk membantu Ye Chen dan hanya bersumpah untuk mengganggu Jiang Hao. Sebagai murid pertama dari Puncak Renyang, kamu tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Ye Chen secara adil. Mengapa pria sombong terlihat seperti pengecut sekarang? Apakah kamu tidak merasa malu karena menyakiti murid yang sekarang pada tahap kondensasi Qi? Pelecehan Xiong'er tidak pernah berhenti. Jiang Hao mengabaikan kutukan itu. Satu-satunya tujuannya adalah mengambil kesempatan emas untuk mengalahkan Ye Chen, tidak peduli sekarang metodenya tercela Engah! Engah! Engah! Batuk darah Ye Chen yang terus-menerus mengejutkan semua orang. Semua penonton kagum dengan kemampuan bertarung Ye Chen. Dia selamat dari lusinan gerakan Jiang Hao, meski lemah. Jiang Hao tampak ganas dengan wajah terbakar. Sebagai murid pertama dari puncak renyang dan salah satu dari sepuluh murid teratas dari sekolah luar, dia tidak memukuli murid yang sekarat pada tahap kondensasi qi selama pertarungan yang lama. Itu adalah aibnya bahkan jika dia menang atas Ye Chen. Kilatan dingin berkedip di matanya dan niat membunuhnya terpicu. Dia menggigit jarinya, mengoleskan darah di ujung pedangnya dengan jari yang berdarah dan memasukkan energi vital yang sangat deras ke dalamnya. DENTANG! Pedang itu bergetar dengan cahaya spiritual yang indah dan gemuruh guntur yang mengerikan. Pelangi menemani matahari, teriak Jiang Hao, seperti hantu menerjang ke arah Ye Chen dan mengarahkan ujung pedangnya yang tajam ke dadanya. Mata Ye Chen bersinar. Dia merasakan pedang mengerikan itu harus mengakhiri hidupnya. Seketika, dia bersandar ke satu sisi, tetapi ditusuk. — Engah! Percikan darah, dia menghindari tusukan di dadanya. Tapi pedang itu menusuk bahunya, dan gunturnya yang melayang menyerbu tubuhnya dan merobek meridiannya. — Engah! Seteguk darah dipompa keluar, dia terhuyung mundur. — Kamu tidak mati! Marah! Jiang Hao menerjang ke arah Ye Chen dan menusukkan pedangnya. — Engah! Darah menyembur. Namun, kali ini Ye Chen mencengkeram pedangnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Cahaya tajam dan sedingin es berkedip di matanya yang berdarah, kamu puas! Giliranku sekarang! 195. DENTANG! Pedang Jiang Hao terbang menjauh dari tangannya, disebabkan oleh kekuatan tiba-tiba Ye Chen. Telapak guntur bergegas. Ye Chen berteriak dan membuang telapak tangannya. Merusak! Berteriak, Jiang Hao bertahan dengan mistiknya, tetapi didorong mundur dengan dengungan tumpul. Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, darah mengalir deras, energi vital mengalir keluar, dan rambut berkibar. Inti pengisian bahan bakar akhirnya memainkan efeknya pada penghindarannya yang lama. Dia bisa mengalahkan Jiang Hao, meskipun kekuatannya tidak kembali sepenuhnya. Dia, dia selamat, keheranan muncul di sekitar. Apakah Ye Chen setan? Jiang Hao adalah murid garis pertama dari puncak renyang dan seorang kultivator di tahap yang yang sebenarnya. Anak baik, kamu mengejutkanku hari ini. Cusuan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, bahkan jika kamu gagal dan tidak bisa masuk sekolah dalam, kamu memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Bertarung! Di peron, Raungan Ye Chen mengguncang langit. Ah! Jiang Hao menerkam dengan wajah merah karena marah dan malu, seperti anjing gila. Itu adalah penghinaannya bahwa dia tidak memukuli Ye Chen dan dimanfaatkan olehnya. Telapak guntur bergegas. Tinju renyang. Dalam hitungan detik, tinju mereka berdentang, dan mereka memuntahkan darah sambil mondar-mandir. Ye Chen memantapkan dirinya, seperti binatang buas melemparkan dirinya ke atas Jiang Hao, dan memberikan pukulan keras tanpa pertahanan apapun. Jiang Hao memukulnya dan dia memukul mundur. Strategi pertarungan yang fatal membuat kagum para penonton. Apakah mereka gila? Meskipun sembuh, Ye Chen terluka parah dan akan roboh jika dia melanjutkan pertempuran ini. Tapi niat bertarungnya yang tak terkalahkan menenggelamkan rasa sakit dan sakitnya. Dia terus menyerang, seperti singa tak kenal lelah yang keliarannya terpicu. Engah! Engah! Darah memercik ke platform pertempuran. Jiang Hao menerapkan mistiknya dengan gila-gilaan. Pertarungan berdarah itu lebih sengit daripada pertarungan antara Ye Chen dan Yin Ziping. Sebagian besar tetua sekte di gugus awan mendecahkan lidah mereka. Saudari bela Diri Junior, murid yang kamu pilih sangat liar. Immortal Daoxuan memandang Cusuan di sebelahnya. Dia tidak liar, dia memiliki keyakinan akan kemenangan dan kemauan yang tak tertandingi. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tergerak oleh tontonan berdarah dari platform pertempuran, meskipun dia adalah sesepuh sekte yang berpengalaman. Membunuh. Bertarung. Geraman tidak pernah berakhir di peron, tempat dua orang gila bertarung dengan mistik mereka. Telapak guntur bergegas. Tautan renyang. Jari yi yang keterampilan cloud yang mengejutkan, pertempuran berlangsung lama dari yang diharapkan semua orang. Dalam gerakan ketiga ratus, mereka keduanya terbang jauh dalam mistik dan mendarat di peron darah mewarnai. Peron kumal dan tidak terawat, Jiang Hao Hitam dan Biru. Chen tampak menakutkan seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, terluka parah, dan berdarah. Mereka terhuyung-huyung tanpa kemampuan untuk menerapkan mistik apapun karena kelelahan dan kekurangan energi vital. 196. Meski begitu. Mereka terhuyung-huyung, melemparkan diri satu sama lain dan bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sedemikian rupa, mencapai batas mereka, yang bersikeras sampai detik terakhir akan menjadi pemenangnya. Apa yang mendukungmu sampai sekarang? Tersentuh, Ki Yue berbisik di bawah peron. Astaga, jika kamu menang kali ini, aku akan mentraktirmu minum. sionger melompat-lompat di bawah platform pertempuran, dan tidak pernah berhenti berteriak. Mustahil, murid lain seperti Ki Hao mengertakkan gigi. Sekarat Ye Chen bertarung dengan murid garis untuk waktu yang lama, menyeratkan bahwa murid lain tidak bisa mengalahkannya. Kerja bagus! Murid lain yang berada di peringkat sepuluh besar tercengang dan menganggap bahwa Ye Chen lebih kuat dari mereka. Bang! Bang! Jiang Hao dan Ye Chen jatuh di peron satu persatu. Aku tidak percaya itu. Jiang Hao bergemuruh, dan tersandung. Datang! Ye Chen menggeram dan berjuang untuk bangkit. Sangat lemah, keduanya terhuyung-huyung, seolah hampir tertiup angin, mengejutkan semua penonton. Masing-masing bergerak satu langkah ke depan dan menggebrak. Bang, bang, Jiang Hao memukul di wajah kiri Ye Chen dan Ye Chen di wajah kanan Jiang Hao. Engah darah menyembur, dan mereka roboh. Semua orang menatap peron, menahan napas dalam kesunyian yang mengerikan, di mana tetesan jarum bisa terdengar. Sekitar delapan detik kemudian, tak satu pun dari keduanya merangkak naik. Pertarungan berakhir seri. Kurasa begitu, mereka terlalu lemah untuk berdiri. Yang menarik dirinya adalah pemenangnya. Dalam diskusi dan tatapan, sesosok berdarah terayun dan bangkit berdiri. Orang kurus itu meluruskan kakinya yang gemetaran dan pinggangnya yang bengkok tertiup angin, rambut hitamnya yang berkibar-kibar menutupi separuh wajahnya yang cacat. Itu Ye Chen. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun karena mereka tidak tahu harus berkata apa, tetapi pandangan tertuju pada siluet berdarah yang hampir jatuh. Banyak murid menundukkan kepala karena malu. Sebagian besar dari mereka lebih unggul dari Ye Chen baik dalam basis kultivasi maupun latar belakang keluarga, tetapi tidak ada dari mereka yang berkemauan keras seperti dia. Jiang Haoping San tidak mau menyerah. Ye Chen menang. Saat suara samar menyebar dari alam semesta yang kosong, tepuk tangan terdengar seperti gelombang laut. Namun, Ye Chen jatuh dengan tubuh kaku. Hai! Sionger bergegas ke peron, memeluknya dan lari dari peron bersamanya ke belakang ke tempat itu untuk menyembuhkan murid yang terluka. Semua orang memberi jalan bagi mereka secara sukarela. Ye Chen, seorang murid magang pada tahap kondensasi qi menciptakan banyak keajaiban, ditakdirkan untuk diingat oleh semua orang. Di puncaknya, dia mengalahkan dua murid garis lurus dari puncak renyang dan balai regulasi berturut-turut, menulis sebuah legenda. 197. Kompas Raksasa Berputar. Kompetisi Berlanjut. Ratusan pertempuran berikutnya luar biasa tetapi tidak begitu menggerakkan seperti antara Ye Chen dan Jiang Hao. Kegelapan tumbuh saat kompetisi berlanjut. Saat mutiara spiritual berkilau terangkat di atas empat sudut pavilion Kinkun, langit dan bumi yang redup tampak cerah seolah-olah di siang hari. Menurut tradisi, kompetisi tidak akan berhenti berapa lama pun berlangsung. Di aula di belakang pavilion, Ye Chen terbaring lemah di tempat tidur, darah mengalir dari lukanya dan seprai memerah. Kesengsaraan terungkap di wajahnya yang tampan dan seputih maut. Cusuan datang ke sini untuk mengeruk meridiannya dan memasukkannya dengan obat spiritual untuk menyembuhkannya. Setelah itu, keheningan turun di sini. Seseorang berbaju ungu dengan wajah bertopeng seperti hantu tiba di pavilion. Kilatan dingin berkedip di matanya yang tajam. Dia melihat sekeliling, mengambil inti setelah memastikan tidak ada orang di sampingnya, dan memasukkannya ke mulut Ye Chen. Kamu akan mati kali ini. Dia mencibir, memutar dan menghilang di ruangan seperti embusan angin. Ye Chen tiba-tiba bergetar. Jejak energi ganas menyapu tubuhnya dan kembali ke kehaningan. Tiga si Chen kemudian, Ye Chen membuka matanya perlahan dan duduk dengan tangan menutupi dahinya. Sebagai seorang murid yang memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, lukanya sembuh dan nafas menjadi stabil. Nak, kamu bangun. Seorang tetua sekte dari pavilion Kinkun tersenyum manis kepadanya. Sekte tua, apakah kompetisi sudah berakhir? Ye Chen melompat dari tempat tidur. Putaran kedua sedang berlangsung. Terima kasih, Tetua Sekte. Dia melangkah keluar dari ruangan dan menuju platform pertempuran alih-alih membungkuk ke Tetua Sekte. Tetua Sekte mengelus janggutnya karena terkejut, betapa kuatnya penyembuhan bocah itu. Dia merevitalisasi dalam tiga si Chen. Luar biasa. Bagus sekali. Kerja bagus. Ceria diisi di bawah platform. Para pejuang di peron terkenal di Sekte Heng Yue, Huo Teng, murid utama dari Paviliun tugas dan Zishan, murid garis pertama dari puncak diang. Pertarungan antara dua murid yang keduanya menempati peringkat sepuluh besar di sekolah luar menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Huoteng mengacungkan palu emas ungu yang berkilauan dengan gemuruh guntur dan memukul mundur Zishan setiap kali dia bergerak. Berbagi strategi bertarung yang sama kuatnya dengan Ye Chen, Zishan canggung. Meskipun seorang murid peringkat sepuluh besar, dia lebih rendah dari Huoteng. Saat teriakan terdengar, Huoteng menerapkan mistik dan palunya jatuh. Zishan mencoba yang terbaik untuk menangkis, tetapi dipukul oleh palu dan berlutut di tanah. Huoteng menang. Suara Immortal Daoxuan terdengar di seluruh pavilion. Zishan harus melanjutkan pertarungannya di Repeshach. Kompas bergulir lagi dan putaran kedua berlanjut. Ye Chen bergegas berjalan menuju tempat duduknya dengan terengah-engah. Murid-murid lain tercengang melihat kepulangannya. Dia pulih begitu cepat, sungguh tak terbayangkan. Lukanya sudah sembuh, tapi nafasnya lemah. Ye Chen menyeka keringat hangatnya di sebelah tempat duduknya, mengabaikan keheranan orang lain. Ketika dia duduk, dia menemukan tatapan menakutkan di sebelahnya. 198. Pemuda mabuk itu bangun dan menatapnya dari atas ke bawah dengan mata berkabut dalam diam. Nak, kamu benar-benar memiliki api. Ye Chen terkejut, karena orang lain hampir tidak tahu tentang api aslinya, termasuk cusuan. Tak disangka, pemuda itu membobol rahasia tersebut. Tidak, Ye Chen menggelengkan kepala. Bagus. Pria muda itu bergoyang dan menjawab, saya dapat menemukan seseorang untuk memeriksa Anda. Kotoran. Ye Chen menarik kembali pemuda itu dengan tergesa-gesa dan menemukan dia sama menyebalkannya dengan sionger yang pernah bermaksud meminta Immortal Huang Shi untuk menguji api aslinya. Dia takut pemuda itu akan menyebarkan berita. Lihat, kamu mengakuinya. Aku punya. Ada apa? Bisakah kamu menyempurnakan inti? Pria muda itu kembali tenang dan berkedip pada Ye Chen. Sambil mengerutkan kening, Ye Chen meliriknya, sedikit. Bisakah Anda menyempurnakan inti dua pola? Aku tidak bisa. Kamu bisa bertanya pada Su Fu. Ye Chen melambai, aku tidak profesional. Tidak masalah, aku punya resepnya dan menyiapkan ramuan spiritual yang cukup untukmu. Cobalah yang terbaik. Pemuda itu memegang lengan Ye Chen dan menyeret Ye Chen kembali, kalau-kalau dia menyelinap pergi. Kamu punya resepnya. Mata Ye Chen menyala. Sebagai seorang alkemis, resep itu sangat berharga baginya. Meski begitu, dia masih menganggap pemabuk itu bisa diandalkan. Ayo, lihatlah. Pemuda itu membuka tas penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi, takut terlihat oleh orang lain. Ye Chen menundukkan kepalanya dan mengintip ke dalam, di mana ada kulit yang dipenuhi kata-kata. Tapi hanya karakter besar, spiritual core, yang bisa dikenali. Kamu punya! Ini digunakan untuk memelihara jiwa!" Mereka mengobrol dengan riang, dengan kepala tertutup, tetapi tampak sembunyi-sembunyi di mata orang lain. Di gugusan awan, Pang Dahai menyenggol Zhong Lao yang mengantuk dan memberi isyarat kepadanya, muridmu berbisik dengan Ye Chen. Apa yang mereka bicarakan? Siapa tahu? Zhong Lao melipat tangannya dan memejamkan mata lagi. Ledakan! Seorang murid dari Spiritus Pavilion dikalahkan oleh salah satu dari Spirit Fruit Garden dan jatuh dari Peron. Hingga saat ini, babak kedua berakhir. Babak ketiga dimulai. Berdengung. Kompas raksasa berputar dan melemparkan dua kilatan spiritual. Mereka bersinar ke arah yang sama seolah-olah telah bernegosiasi, di mana Ye Chen dan pemuda itu berdiri. Surga. Sionger melihatnya dari jauh dan menutupi wajahnya. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Yue menghela nafas. Ye Chen kuat, tapi sial. Huoteng merasa kasihan padanya. Sungguh sial. Para tetua sekte seperti Sufu, Zhou Dafu dan Pang Dahai mendecakkan lidah mereka. Betapa malangnya kamu. Chusuan menundukkan kepalanya dan menggosok alisnya. Ye Chen dan pemuda itu menghentikan obrolan riang mereka dan saling menatap. Lawan Ye Chen adalah Xie Yun, satu murid teratas dari sekolah luar. Dia adalah seorang kultivator sejati di tahap Yang yang sebenarnya. Saingan Ye Chen semuanya adalah murid garis lurus yang kuat. Dalam diskusi, Ye Chen menatap Xie Yun dan menggerakkan mulutnya. Kamu kamu Xie Yun, murid nomor satu di sekolah luar. Kamu tidak mengenalku. Astaga! 199. Semua orang mengunci mata pada Ye Chen. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Betapa sialnya dia. Dia mengalahkan Yin Ziping dan Jiang Hao dengan semua usahanya, tetapi bertemu dengan Xie Yun. Persaingannya tidak mulus. Kompas memilihnya dari lebih dari seribu peserta untuk bermain trik dengannya. Dia mengaku kalah kali ini. Diskusi muncul di bawah platform. Apakah dia akan menghajar Xie Yun? Tidak mungkin, Xie Yun mencapai tahap yang-yang sebenarnya. Ye Chen mengutuk diam-diam, dia tidak bisa mengalahkan Xie Yun meskipun dia dihidupkan kembali, apalagi sekarang. Ini adalah takdir, Xie Yun mengembuskan asap dengan sebatang rokok di tangan, dan menepuk bahu Ye Chen dengan kata-kata yang tulus, tenang saja. Pergi, aku tidak mau bicara denganmu. Om, um, hasil pertarungan ini tanpa ketegangan. Meskipun berkemauan keras, Ye Chen mengangkat tangannya ke tatapan para penonton. Dia menyerah dan bersiap untuk ambil bagian dalam repeshach. Kompetisi berlanjut setelah jeda. Pertempuran selanjutnya luar biasa dengan klimaks yang konstan. Pemenang dari dua putaran pertama pertempuran luar biasa dengan mistik yang luar biasa. Immortal Daoxuan merasa lega bahwa tidak semua murid peringkat 10 teratas dipilih untuk bertemu dengan mereka yang setara di babak ketiga, di mana kadang-kadang dua petarung kuat bertemu. Putus asa, Ye Chen menangkupkan kepalanya di kursinya dan menonton kompetisi. Inti pengisian bahan bakar tidak merevitalisasi dia sepenuhnya, karena pertarungan dengan Jiang Hao dan Yin Siping menghabiskan terlalu banyak energinya. — Ramuan spiritual sudah siap, kapan kita akan mulai Xie Yun bertanya pada Ye Chen berkali-kali. Ye Chen mengalihkan pandangannya dari peron dan menatap Xie Yun dengan bingung, mengapa tidak meminta bantuan dari tetua Sekte Su Dia profesional. — Eh, Xie Yun terbatuk dan menatap Su di gugusan awan, aku khawatir dia akan mengalahkanku. — Ye Chen mengernyitkan alisnya, apakah kamu mencuri inti darinya? Tidak, itu omong kosong. Aku tidak percaya itu. Ye Chen menyipitkan mata ke arah Xie Yun dan mengarahkan pandangannya ke peron lagi. Di sana, Yue bertarung dengan seorang murid langsung dari pavilion buku. Tidak diragukan lagi, dia menang. Di sekolah luar, dia tak tertandingi, kecuali peringkat 10 murid. Setelah itu, Xiong'er bertarung dengan murid langsung dari Regulation Hall. Xiong'er memukul murid itu dengan gadanya dan berhasil mendapatkan kemenangannya, meski lebih rendah dari muridnya. Bocah gendut itu luar biasa. Ye Chen mengelus dagunya karena terkejut. Kenalan Ye Chen lainnya datang ke peron untuk bertarung satu demi satu, seperti Tang Ruksuan, Qi Hao, Su Xinyu, dan Lu Xuan. Ye Chen menyaksikan perkelahian dengan mata menyala-nyala. 200. Dia menghela nafas bahwa beberapa murid tak dikenal di sekolah luar sangat kuat. Seorang murid dengan basis kultivasi yang sama mengalahkan seorang murid peringkat sepuluh besar. Begitu banyak talenta di sekolah luar, Ye Chen tertegun. Dia melirik gugusan awan berkali-kali dan senang saat melihat wajah tua Ge Hong dan Immortal Kingyang. Setengah dari murid garis lurus mereka dilukai oleh Ye Chen. Terutama Immortal King yang murid linial pertamanya, Jiang Hao dipukuli olehnya dan murid linial lainnya jarang menang. Ge Hong tidak lebih baik dari Immortal Kingyang. Zishan, murid garis lurus pertamanya kalah dan beberapa murid garis lainnya menang. Sebagai kepala master, aib mereka selesai. Ketika Ye Chen melihat mereka, mereka juga menjentikkan tatapan kejam padanya. Mereka menderita kerugian yang sangat besar dan menjadi bahan tertawaan Sekte Heng Yue karena dia. Kamu sangat sombong, Ye Chen mencibir. Nak, tolong jangan cari masalah untukku. Suara wanita samar masuk ke telinga Ye Chen. Terkejut, Ye Chen mengangkat kepala dan menatap cusuan, yang menatapnya dengan marah, aku tidak ingin memiliki terlalu banyak musuh setelah mengklaimmu sebagai muridku. Itu bukan salahku. Ye Chen menggosok telinganya, seolah tidak ada hubungannya dengan kemarahan Ge Hong dan Immortal King Yang. Berperilaku sendiri. Jadi begitu. Dia kembali ke tempat duduknya dengan sedih dan tetap tertib setelah peringatan itu. Malam tiba dan mutiara spiritual yang digunakan untuk penerangan naik tinggi. Babak ketiga yang ramai berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Ye Chen bangkit kembali secara bertahap saat kompetisi berakhir. Dia berharap tidak beruntung di Repeshach yang akan datang. — Hei, pernahkah kamu mendengar tentang murid Roh Xuan di Sekte Zengyang? Yun menyenggol Ye Chen dengan jarinya setelah diam lama. Murid Roh Xuan, keheranan berkedip di mata Ye Chen. Sebagai mantan pengumpul informasi dari sekte Zengyang, dia akrab dengan itu. Cabang dari klan dewa yang dengan tubuh roh suan disukai oleh surga, dikatakan bahwa mereka memiliki harta karun yang besar, pemulihan yang kuat, dan keterampilan yang mendalam dalam darah. Begitu mereka dibangunkan, terlebih lagi yang memiliki tubuh dapat memicu kekuatan langit dan bumi, menyamai kemampuan seorang kultivator di tahap kegelapan kosong. Satu jilid di Aula Informasi Sekte Zengyang mencatat bahwa 2000 tahun yang lalu, seorang kultivator roh pada tahap roh virtual memenggal satu orang pada tahap roh virtual, yang berbintang Kerajaan Cu Besar. Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa satu lagi kultivator roh muncul di Sekte Zengyang. Murid itu bernama Ji Ning Suang. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Xie Yun berbicara atas pertimbangan Ye Chen. Ji Ning Suang.